Pasokan CRS-27 dijadwalkan meluncur pada pukul 7:30 Waktu Indonesia Barat, Rabu 15 Maret 2023. Peluncuran akan dilakukan dari Launch Complex 39 di Kennedy Space Center NASA di Florida. Pesawat ruang angkasa Space Dragon akan mengirimkan investigasi sains baru, persediaan, dan peralatan untuk kru internasional, termasuk NASA, Hans Calm, Monopod. Sebuah proyek buatan siswa yang dapat membuat pembuatan film di luar angkasa lebih mudah, dan Zaka Japan Aerospace Exploration Agency dan pfo Investigasi yang mempelajari asal-usul transportasi dan kelangsungan hidup kehidupan di luar angkasa dan di planet luar Bumi. Dragon juga akan memberikan dua eksperimen terakhir dari National Institute for Health and International Space Station. Tisu chip in Space Initiative dari National Institute for Health and International Space Station Kedua studi tersebut, Cardinal Heart 2.0 dan Engineering Heart Tisu 2 menggunakan perangkat kecil basis sel hidup yang meniru fungsi jaringan dan organ manusia untuk memajukan pengembangan pengobatan di fungsi jantung Kedatangan ke stasiun didatuhkan pukul 7.52 TT pada hari Kamis 16 Maret. Pesawat orang angkasa akan berlabuh secara mandiri ke pelabuhan modul Harmoni stasiun yang menghadap ke depan. Dragon diperkirakan akan menghabiskan waktu sekitar 1 bulan menempel di posyum mengobit sebelum kembali ke bumi dengan penelitian dan mengembalikan kargo mendarat di lepas pantai Florida.